Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa amma sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada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 yang diperkirakan kondisinya paling baik, insya Allah peruntungannya ini nanti bagus dan nasibnya ini nanti ya insya Allah lebih baik dari biasanya, khususnya di bulan Sawal atau pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun, sebelum itu, dalam kesempatan yang baik ini, atas nama keluarga besar Mbah Sunan YouTube Channel, Mbah mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada para netizen sekalian, sahabat-sahabat Mbah, para subscriber Mbah sekalian. Ya, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin kullu amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim semoga puasa kita dan semua amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima serta dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang fitri ini kita benar-benar meraih kemenangan bisa kembali ke fitrah kita masing-masing kembali bersih suci tanpa noda dan dosa amin ya robbal alamin baik kita langsung saja pada pembahasannya Ya, perhitungan ini tentu dikaitkan dengan petung palintangan atau perhitungan perbintangan. Dan perhitungan perbintangan ini ada 12, ya. jadi sama halnya dengan Neptuoton, ini juga jumlahnya ada 12 macam. Neptuoton 7 ini berada di bawah naungan bintang mijan. Kemudian Neptunus 8 berada di bawah naungan bintang Arab lalu Neptuwaton 9 berada di bawah naungan bintang Kukus, kemudian Neptuwaton 10 di bawah naungan bintang Jadi, lalu Neptuwaton 11 di bawah naungan bintang Dalu, kemudian Neptuwaton 12 di bawah naungan bintang Kuda, lalu Neptuwaton 13 berada di bawah naungan bintang Asma, kemudian Neptuaton 14 berada di bawah naungan bintang Sur berikutnya yang Neptuaton 15 ini berada di bawah naungan bintang Jun kemudian Neptuaton 16 berada di bawah naungan bintang Surtan kemudian Neptuaton 17 berada di bawah naungan bintang Sada. Dan yang terakhir, Neptuaton 18 ini berada di bawah naungan bintang sumbul. Nah, dalam hal ini Mbak tidak akan menjelaskan semuanya, ya karena di antara 12 perbintangan atau neptuoton tadi ini hanya ada dua neptuoton yang diperkirakan ini nanti kondisinya insyaallah paling bagus ya sangat beruntung ya khususnya pada lebaran atau idul fitri tahun ini insyaallah ya Nah dua neptu weton yang diperkirakan kondisinya ini nanti Insya Allah sangat bagus khususnya di bulan Syawal atau pada Lebaran tahun ini adalah neptu weton 13 dan neptu weton 16 ya kalau neptu weton 13 ini berarti ada lima weton lahir. Ya, yang pertama yaitu Weton Minggu Kliwon. Kemudian yang kedua Weton Senin Pahing. Yang ketiga Weton Kamis Legi. Lalu yang keempat Weton Jumat Pon. Dan yang kelima yaitu Weton Sabtu Wage. Nah kelima weton ini insya Allah kondisinya lebih baik ya dibandingkan weton-weton lainnya ya di bulan syawal ini atau pada lebaran tahun ini. Kenapa? Karena kelima weton lahir ini ya dalam ramalan perbintangan ini berada di bawah naungan bintang asma ya dan dijelaskan bahwa bintang asma ini jayani ono ing dino ahad sasi syawal jadi Insya Allah pada bulan syawal tahun ini khususnya di hari ahad insyaallah neptowaton 13 yang terdiri atas lima weton yang sudah mbak sebutkan tadi kondisinya sangat bagus ya insya Allah beruntung ya dan nasibnya ini lebih baik dari biasanya kemudian yang kedua yang diperkirakan nanti kondisinya bagus adalah neptu weton 16 weton 16 ini terdiri atas tiga weton lahir yang pertama yaitu weton Rabu Pahing Kemudian yang kedua weton Kamis Kliwon dan yang ketiga weton Sabtu Pon Kenapa karena dalam ramalan perbintangan ya neptu weton 16 yang terdiri atas tiga weton tadi ini berada pada naungan Bintang Surta dan diterangkan bahwa Bintang Surta ini Jayani Onoing. Di rebo sasi Shawal, jadi pada bulan Shawal tahun ini khususnya di hari Rebo Neptu Weton 16 yang terdiri atas tiga Weton yang sudah mbah sebutkan tadi, insya Allah kondisinya baik, peruntungannya bagus, dan nasibnya ini nanti insya Allah lebih baik dari biasanya nah perhitungan ini tentu saja didasarkan pada ilmu paniten kejawen ya kita semua berharap ya tidak hanya uh, weton yang mbak sebutkan tadi semuanya saja kita semua harus tetap optimis. Bahwa di bulan ini, tahun ini, dan beberapa tahun ke depan, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan limpahan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, jadikan saja perhitungan ini sekedar sebagai motivasi saja, ya, itu saja yang bisa Mbak. Dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan penjelasan bayang serba singkat ini sedikit banyak bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin, dan kurang lebihnya, Mbah Mohon Maaf. Akhirul kalam, wallahu 'mua fik ila akwam torik. Hadanallah, hiamak jumain. warahmatullahi wabarakatuh.